5 Cara Memotivasi Diri Sendiri Kamu akan lebih semangat menjalankan hidup Motivasi diri sendiri merupakan cara ampuh untuk menghadapi segala cobaan dalam hidup Walaupun dalam keadaan sulit, kamu harus tetap semangat dalam menjalani hidup Dikarenakan ada fase dalam hidup kamu yang harus menerima hal-hal yang tidak kamu senangi Disitulah kamu harus bisa memotivasi diri sendiri agar kamu memiliki kembali kekuatan untuk mencari jalan keluar pada kesulitan tersebut. Berikut adalah cara memotivasi diri sendiri agar kamu bisa tetap kuat ketika kesulitan-kesulitan itu datang. 1. jernihkan pikiran Setiap orang pasti pernah mengalami kejenuhan yang dapat menghilangkan motivasi. Bisa jadi karena pekerjaanmu sehari-hari yang menyebabkan kamu jenuh sehingga kamu akan merasa bosan terhadap apa yang dikerjakan. Jika itu kamu rasakan, jernihkan dahulu pikiranmu sejenak. Kamu dapat menghirup udara segar dan bersantai pada alam terbuka, dengan begitu pikiran kamu bakal jernih dan kamu siap bekerja lagi. 2. Hargai diri sendiri. Hargailah setiap pekerjaan yang telah kamu lakukan dengan baik, seperti datang tepat waktu. Dengan menghargai diri sendiri, kamu akan bisa fokus terhadap apa yang kamu kerjakan sesusah apapun itu. Cara itu ampuh untuk memotivasi dirimu. 3. Jangan berhenti mengejar mimpi dalam menjalani kehidupan. Kamu harus bisa selalu menantang dirimu untuk dapat termotivasi. Jangan hentikan mimpimu ketika kamu berhasil-berhasil meraih suatu impian. Teruslah mengejar mimpi yang belum pernah kamu capai sebelumnya. Itu akan membuat dirimu selalu termotivasi dalam hidup. 4. Melupakan Masa Lalu Salah satu yang membuat kamu kehilangan motivasi adalah karena pernah mengalami masa lalu yang buruk. Jika hingga kini masa lalu itu masih membekas, kamu akan terbebani dengan perasaan yang negatif. Kamu harus benar-benar melupakan masa lalu tersebut agar dapat mencapai apa yang kamu cita-citakan. Masih ada kesempatan buat kamu untuk memulai kembali hari yang baru. Masa depan yang cerah sedang menunggumu tidak peduli seberapa buruk masa lalu kamu. Jangan sampai masa lalu terus membebani dan menghentikan kamu untuk menggapai cita-cita. 5. Baca Biografi Orang Sukses Membaca biografi orang sukses merupakan salah satu cara kamu bisa belajar agar menjadi orang sukses. Bacalah buku-buku biografi tokoh yang kamu sukai, dan catatlah poin-poin penting yang bisa kamu terapkan. Lakukanlah secara konsisten, karena hal ini akan mampu memotivasi dirimu lagi itulah lima cara untuk memotivasi diri sendiri memotivasi diri sangat penting untuk menambah semangat dalam menjalani hidup karena semangat adalah salah satu kunci sukses dalam hidup jika konten ini bermanfaat jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasi lonceng